Jadi ayat lan api ya semuanya ayat ini orang sabar jalan keluar teman raiso biar rasa untuk cirgula melarat, opo,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 yang tora berbuat adil sirokapu silihat ama eng dalam Ketika kamu takut keisobu berbuat adil menjayatim, pangkisul. Mungkin eng kau sirokapu ma ing berkoro, ma ing wong gimana nama, ma ing wong gimana nama. kang jember apa malah kemarin sirokapu berani sah sanggung itu. Masnah kali luar, silasa kali terluar, bukalah lipat. Jadi ingatannya ya, sepi nusiwayati, jadi panggilku matutkanlah kung sing ayat populer kang boneka, lu nggak usah seneng gue tuh nurusaneka, sembarangan gue, jadi ingatannya sepi nusiwayati, jaman seindia, ya nak, ya timah, ya timah, udah wito ya, ting, kok ayu, lu sing kepengen ngawin ake, sana elak, sing kepengen rangawin ake, nah karena itu, ketimbang ngawin yatimah itu resiko amal, aklu amal, ya, amal Paham ya, ngawin yatimah, itu resiko aku ambalil yatama nopo zulma supaya ora resiko menisan aman kausa nekaca aja wes nekaca heboh kalau nikah yate resiko niat ngepek tu nya ini, nya nih ngepek tu nya nih ngepek tu nya nih ngepek tu nya nih ngepek tu nya nih ngepek tu nya nih ngepek tu nya nih ngepek tu nya nih ngepek Aku ini kamu, biotik lurut itu lucu. Papa, nanti kan lagi ada kuatir oratil, air, orang di bawah kita. Tunggu ke situ, tetap rawat plus kurang oleh balik. Tunggu, tunggu, tunggu. Tutup ngawi, ngusit tolak. Tukang, mau malaikat, malaikat plus tuh keliru. Aku orang kawin tuh keliru. Orang-orang sari kate. <tess> oh, mau tahu perkara? Malaikat kan wido kok pakai manukung? Saya kira orang perangis, kamu mungkin orang amat kan? Dalika demung kono nek aku ajin engko ruwet parek Allah taulu yen to ora berbuat curang, ora berbuat lacut sira kabeh. Ai ta juru disa ora berbuat curang. Inde wae nduwe pujine kasor wasana ndilur. Arti jenenge nekah itu paling dekat untuk kita tidak jur, tidak lacut. Merni artine ana nekah paling potensi lacut. Wa'atulan paringo sira kabeh anisae wong wedok. Wong wedok ke iso duka diimnaen hak-hak mahar nisa. Ya bu emu tak kok entai peparing ati anti dinofsin saking di nafsu. Ngagakno pas Malah atas di masjid. Rasulullah ngemat. Dadi walo sal tamarin jadi kok Nabi nyari atau mahar kok orang yang kebapak Itu paku puter Jadi orang yang yang Jadi nabi yang kebapak itu nabi yang dikatakan Senajan itu Paham? Yang tinggal senajan itu orang kebapak Nabi-dew tahu Mahari paku di pelengkir Orang kebapak itu orang kebapak itu Santri selain Kota Marimba Deden orang kebapak Entik nama ngelamun seneng soponi saat laku maring si rokakpe anse sanging perkoro, minku sanging ikila anse eng sanging perkoro minku sanging, jani gua ngomong maher, apa de nafsa napa ni atine, paku guru mang pemangan si rokakpe eng maher, hani kan khales men, eto ikan mari puji, walau tutulan oso paring si ing asuh faha wong singi cek putu, pucha singi cek putu cek cilik, ambala kung teng jadi pendebat, -bener banget, pendebat, jadi Quran jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, kue, tapi kue ini kene, kue. jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi jadi pendebat, jadi pendebat, jadi jadi pendebat, jadi pendebat, jadi jadi pendebat, jadi pendebat, jadi dua warisan pendebat, gitu. jadi ini, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi pendebat, jadi Bapak E mati dua Wah bisa, doanya ini cahaya teguh jok kayak noda ini, mestinya kan redaksi ini wala tuh tuh suva amwa lahum doanya ini caya tegum mengaren ini ini amwa lahum ditafsiri amwa lahum. Ya ini coronaku jenenge ibu fali adinal mulak bersam, jadi coronaku jenenge ibu fali adinal mulak bersam. Jadi adinal mulak itu satu ibu fali yang tidak hakikat. Tapi jangan iya karena berdekatan, secara faktor berdekatan. Ini Adnil Mulabasad. Jadi contohnya dia paling gampang ya adat-adat aku ini orang tuang, padahal ini orang-orang ini cuma pernah tua, gitu. Uwes nyam, dunya aku padahal ini orang-orang akrab, ngerawai. Terus kau yang ngasih. Ini padahal kelambih ini deh. Gue sangin akrabnya. Kalimitan misalnya Muslova, dikonsok akrab. Ini itu Padahal kelambih ini Ibu jeneo koi hidup kali adinal mulakasa, tapi amwa laku, eh amwa laku, jadi musti nengi tujuhnya cahaya utama, jadi diri putong aling, berubah menjadi anak koran, dua tahun yang berubah, ini merkub potensi-potensi, hal-hal yang memang butuh alim, tapi itu banyak ini, Kaya ini amwa laku, mau artinya dong, amwa laku, mau watok, mau ma ma ma ma ma jadi burung, alati kancah, lain kanggawi, sobok obol, laku, mari, surakap, peci, sing. Jum'at ini, sing jiwinyoiku kuai dikawe jadi nih. ini yang yang dalam amwal. Ehatimu hukum keimangan siroh kafe hukum yang yatama makin kasenggai e Waktu hukumnya keipakian siroh hukum yang yatama Waktu hukumnya keipakian siroh yang yatama makin kasenggai amwal. Waktu yang Waktu hukumnya yang Caya tamah sederungnya bala ku uji, uji kelayakan, kelayakan tasarruf. Aku kaya dua, tasarruf itu benar, orang. Hatta ila bala pun nikah. Di uji, di uji, di uji, di uji dalam agamanya, Misalnya menyangkut amanah. Watasorlu fi himlan tasarrufe, ya Fi ahwalihim in dalam piro-piro tingkai, ya Jadi memberikan uang, itu harus di dulu cara tasarrufnya kayak apa. Perilaku agamanya kayak apa. Hatta ida kala hundika, sehingga tumoko yanto sampe sopea tama anika ingneka, esorutik seketi sopea tama iku ahlan, iku ahli lagu paling neka, pikir tilang, kelawan ketemu, ketemu mani, iki sama apa pakai lama kita putus.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 jadi orang <SILENCIO> gagal, orang-orang yang sempurna Bila <SILENCIO> ikhtilang, orang-orang yang menemani, abis ini itu mengurus Oh, wawah istiqmalu Mbak-bawah dari Balagundikayu, istiqmalu Khamsa asyarota sanatan, sempurna 15 tahun, indesafi Fahin anas tumungkola mengerti shirokabe Menyum sangi yata marus dan yang pinter. Kalau kamu sudah melihat mereka itu pinter. Fadfa umum kau nyerah nasirah kabele Maring yatama, malah kumkira-kira Junya ini yatama Walah tak butuh ya Jadi ini impiannya menunjukkan Yang yatama di CUJT 2 di warisan Sampai ada pelaturan orang dunya ini buk pangan Kalau mau makan yatama, kau duit diri Warisuburung di pihak Jadi rezeki ini kau duit yatama itu diri Ini cara Quran ini Jadi asli ya iki rungokno musoba ya asli sari Al-Qur'an ora ono sing koyo santri urip duran ninggal warisan ora sampe on ayat wal yasalladziina la'tarakum min qolidin bi riyatan bi afan qawu alaikum fa'dha katua wal ya pulu kaulan siji dadi wong tuwa ater umpama suatu saat ninggal anak sing lemah dadi beban sosial ojo rosoowo iki bancan sering bidato aku iku mati ra ninggal dinar ndek tapi uang itu ejma. ulama itu ijmah sari Rasulullah, Dhatil Kurba untuk kumusil kumus, kok betul Pak Mustafa, ba, ini sing santri sering salah kalau matanya, kalau ini mati, repatir berpis, matikan mati, mati, keburan dia dengan sana, itu terlantar. jadi Rasulullah itu memang lama terbina walaupun tidak aman, tapi tetap ninggal jeneng aturan publik, itu Dhatil Kurba untuk kumusil kumus kok betul pejabat negara sing masalah hati muslimin, Pak Abu Bakar untuk ya, Begian, saking, begitu Tadi jenisnya aturan, manajemen itu ada orang, -orang. Tuh orang, orang modern bahas di dubis, modern pondok Ngurang, orang-orang Tapi tak ada orang-orang, orang-orang Tak ada balas orang Tapi di antara Tapi aturan peker, awan termasuk Dapain Kurba untuk jatah Pemimpin Islam untuk jatah, Dapain Kurba. Pemimpin itu sorak kerja Rata-rata ke awan jatah itu Untuk jatah, kumus-kumus ke awan imah Tadi aturan aturan objektif kalau mereka itu buta dana, buta sarana. Itu tidak dihindari, meskipun itu lembaga agama. menganiwa ada yang diberikan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Tapi itu hukum-hukum. Nah konsekuensi dari hukum itu, kita sebagai umat Islam harus mewujudkan itu. itu, Jadi kita harus bikin Roh Jaman Angin, Normanto, Cikuito, Cikuito, Kiai Mengonkurang, Nusantara, dan Urunan Breda Sajingi Itu zaman itu, betapa pondoknya itu badai saya. Itu berulang dari Sida Kiwi. Terusnya, itu roh bangun, roh mandi ayah itu sekurang. Pulau Batu, Menanggi, pulau mondok, pertama yaitu mundu. Dan itu bangun, terima kasih sekali. Itu tadi, Breda Musajingi, kan, Andre Kuba, nunggu tak pisang, bisa ngimbang Yehesa. Sini, tapi pengen sekian ratusan, Andre tetap dari Sida. Gitu. Saya jadi, saya itu gak bisa nerima tadi, 10000000, orang kok sekedar kok, malah kayak rusak rumah malah rusak, malah kakak tanggung jawab waktu itu. Dan cingkir kiri ini yang gue paling gila lah, gimana, pengkasakannya tetap jadi lagi, kok. Biasanya ingin kritik siapa-siapa, coba lah kita like. lah, tidak harus bentuknya itu apa saja. tidak nah, harus apa-apa, Gak kamu aku rapuh, nggak ada soal positif, nggak usah menyelebi, terlatih lah, ikut. Sudahlah kita ya harus tobat ada adat yang salah Ternyataan itu adil, sudah gitu. Sampai ya itu cukup Itu ya. yang cerita mulai pada saya, mungkin ya. keluarga saya, bukan ya. mungkin yang keluarga saya, saya itu kenal betul Makanya guru-guru roto, -roto ya kaya ikutlah ya, surga kata sekian Sampai santri periode pertama setengah tahun, coba yang urusan usaha Jadi santri singkatan pertama, roto sudah biasa, roko anggap kami santri mau bosan tau, tapi tetep roko anggap So, wadah ya. setengah tahun coba Surabaya katanya setengah tangan-tangan juga. Nah, tak karna Bang pertama deh, wangi. Nah, tak karna pertama nih, Mbak Muslim, Budi, yang Nih, sama Mas Kure, di, di lah, baman sor, setengah konsol, santri setengah ton. Alhamdulillah, nenek musik tiga rupanya, nih, Bang malah anaknya santri ini, Anak ayah ini dirapi, ya, saya ngomongnya ya, ya, ini pun bakal ini kan, tapi ilegal, artinya Mbak tapi apa so, di <sumur> nah, itu semangat Islam ingin mengatur tata Jubah, gitu Jadi benar tapi betapa itu punya aturan real, aturan objektif Aturan standar tentang ini rata-rata apa Paham ya? yang mengakalan saya ini, terus Karena dia Tapi ada gitu Tapi yang gak ditadari, semangat loh, <sukur> yang semangat ngatur standar dari kehidupan ibu dan ini, ini <tongan> <AshELLE> <resultan> <Dia> gitu. sandrine <necessary> jadi fa in a'lan tumin humrus dan fat ba'u ilaihim amwalakum. Mul Quran selargo dua alamun an amal guntum min sayyin fa rasul wa kurba fa wa ta'mal masaki 12. Tapi iki wa taruwane gedhe ing kuntum amantum billah. Jadi termasuk ukuran iman billah itu nak secara ekonomi nduwe tatanan tuh Itu pemimpin kaya iso ngene iki. Tak kayak sak menyeorang kok hitop-hitop biasa dia terkutuk kan? Tarwan iman tuh kalau kamu mau membagi, kamu ngusur rumus gak boleh kita maine, kamu bisa main, jadi gak main-main. Orang kau harus kejar besar bagian juga. Jika main itu besar bagian. Dan itu berat. taruhan iman tuh aman tuh. Bila mama bicara alaaksinya ya mal perkono yang mal takal zaman ludi ya tuh. Zakat ya sama dia tuh. Yang mulai nilai untuk ulama untuk Jadi sana ini ini ulama untuk Tapi komennya Tapi jangan semangat Raksasa sesali. Kalau aku sudah isro. baru. si karena maring baru jangan sampai jurnanya cajat itu bu enten no bu tasarup no ngawun, gue khawatir cajajat itu menangis kecil, nanti dia menangis roh hahai, gue justru sampai, bawa mantis apa nih wong kanal sopeman nih wonyan itu suke kalau ya staffis, mongko wikiyo sopeman, jadi kena suke rumah cajatim sing e, wiki, Ai ey ikfat, si wiki sopeman an mal cajatim sanging berdani cajatim, wayam tani alanya gas sopeman mengakui saking mangan jurnanya cajat tani jadi. di si kadar Jadi bisa ujat terus sampai nih yang Jadi misalnya Daya itu suket. Naku kue suket. Api E roh samaan Dunia melarat. Memang daya oleh mangan kan? Dunia netral yang se- kader ujro amalom. Saya lihat uang baby sister udah gini berapa ribuan. Berarti misalnya memang daya tim rata maksimal. Oleh menggunakan sekader kader minta Bang Rumanto itu dikisim pentingnya itu Semangat betapa Quran betapa Islam ini ngatur ngantri urusan. Bapak, bagian, mau, mau, mau, mau, saya sempat saya alami, wah berani kan? Gimana lah korang nak sugeng ini, nak melarang ini Ini kan pal yatul bilma eh, bigotri Ujiroti Amal gigi celak, ono bagianya wujud celak. Wah, begitu. Mumpuk kenanya, itu nih suruh sing rumah. Paling tidak ada patung. ini rano si rok api, ile himalinya ama, lagi. ya, tamu. Nak dunyane ini cahaya temet gede serano serangan itu, apa itu? Maka enggak ada ishhab, tidak ada alihim ngatasi, ya, ben, gede orang salah, paham? Paham, paham, jadi itu jelah, jadi aturan-aturan publik itu tidak berhukum-hukum itu jelah Tapi enggak ngakak ada duit, eh, ya ishhab, gede gak salah, paham Orang nah, alami korangnya, jadi aturan korangnya jelah, alami korangnya sering Andi kan Cara mengajarkan Quran kayak ini, betapa bahagianya. objektif, di depan. Ikan sampai diatur. Jadi cahayatin munginya ini, singgung rumah tungnya ini, nah, arah munginya ini, maksud nah, gue itu deket, maksudnya masuk, um, memang karena ini yang balik, oke, um, memang karena parkiran balik aku, baru kaya di kopi, ujung roti, amal ikan, tinggal diserahkan, insya Allah, nih, Pak, si itu, adik, ikan alasannya kan di Allah ya, aku, aku, supaya orang tunggu, istilah pun aku, seng, kita, walaupun aku tunggu, bos seng, kita, anak zaman, ikut, neng notaris, suto, disaksi, ikan, pater, ciu, mau, kamu, cuci, rok, hilal, bagi Bayina, mergona kesaksian ketika nol sengitak gampang ada rujukan ke bani bayina seksi, wow, teki, wow, amur, ersa, perintah, pandua, perintah, pandua, panduan buku, mudah, panduan usaha, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, buku, sudah buku, buku, buku, Berada anu wirsan, eh Quran eh kor anu delta, ta pradhaban mandi delta, witsan itu, itu, itu, Apa apa nih, kasipan, oh sifat ya, sifat gue, sifat sikat manajeriali, ngeladah sifat-sifat ini, negara, oh woi, orang ko tapi wakafal, gila i, kasipan, oh itu, nih udah tuh, itu, mana itu, mana itu, berapa,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 lagi turun awal Lirijali Lirijali tetap Ha'e wong pirogra wong Lanang Nasibun itu di bagian, wong Lanang ini di bagian Mimah sang yang berkona taroka yang akan tinggal Tepuk al-walidya ini wong tuwa lorun Walaprobulan burapro krapet Walaprobulan burapro krapet Wali Nisailan itu tetap ketirung itu nasibun itu Mimah sanggih berkoro taroka yang tinggal sebuah wala jani wong tuho lor wala kerabunan bero-brokata Mimah sanggih berkoro kola yang sidi oma mimpi sanggih maha taroka Awka surah otoh harga oma Jadi bisa sanggih maha nama mimpi maha taroka ya barang sidi tinggal di sini ramah Cipu melarang ibu ibagian uwetok ibu ibagian Uwetok ibu ibagian uwetok ragu diman Nasibah hal ibagian waktu udar kami sdain pesdain Eh maku anda sdain pastikan Intinya Allah kepikinnya ya Nah, mayat ini mati ya Buku jelas bagiannya keluarga wong Lanang untuk piro, Bang Ito untuk piro, Tafil yang untuk piro Allah seneng nasibnya Bagian buku jelas sering cerita ngelerti Santri-santri Sani ini hukum waris buatan populer Seroto-rotoran orang tua itu sekarang Dari Jadi Sani kan ngerti Yang gak sih disadari orang-orang modern Semuanya itu gak ada resipu selama ini orang sekuler kan menyerang Islam misalnya itu tidak adil karena wedok bagiannya kalah tiga, bang lanang, ini bang lanang kok dua bagiannya itu memang dari kini sawangan tidak adil tapi ketika kita bikin alternatif, rupa berupa ini itu seno ragi lanang itu, saya model juga, kayaknya lah kan ini model itu disuruh mati dihidarkan sehingga nggak harus ada tatanan di pagar itu sudah hadir tapi yang gak bisa dari hibah, tidak punya potensi melon tiktok, iya, itu nuruti seneng, gak? Seneng. Iya, misalnya kartunya ada lucu ucuk buang dong muslim WBB, terus resiko lengkap. resikonya hibah, resikonya menunjuk, itu kan tetap orang itu, pilih apa? Kasih. Itu secara dipotong mesti kok. Dan itu ya kalah, gak kalah, nggak adilnya itu. soalnya anak lima, pilih kasih cipta untuk pondok wangi, tak komplek ranto Padahal kalau kita fair untuk menjadi kia itu sudah harus alim Masa lebih kelebihan sabar, orang alim tapi sabar Karena dibutuhkan santri itu tidak hanya alim, sabar Kadang orang sabar, tapi roh mre. Sehingga orang mengalami santri-santri yang mengalim Kan saya ketemuan dengan rumah Tuhan ini Tadi jenis yang merapati ngalim Tapi berhubung orang alim, roh mre. Sehingga roh itu menjadi ketahanan hidup bagi orang sekeliling, sekeliling. Orang yang alim adalah roh Malah ada kekacauan hidup, bukan ke menjodosan <laughs> Tidak artinya, untuk menjadi topah itu kan tidak harus sempurna, harus perfect, harus sempurna itu. Tapi ketika wasiat ini mengarah pada satu figur Mergo Alime Kan fungsi yang lain, enggak fungsi sosial, fungsi kearifan, kesabaran, dan gila. Padahal yang dibutuhkan umat ini semuanya gitu. Sifat -sifat itu Sifat-sifat ke semuanya itu Misalnya Mustafa Sabar, Mustafa Afian, tapi yang berguna ada yang mengharap Ketika santri butuhnya 3i gitu kan dahulu usang. Pak Mimangan di kelola termasuk orang yang secara de facto maris di babak kelola tapi lu sering ngomong gede kemana? Semua hal yang sensitif. Saya sendiri buatin video, ya. jadi keluar bingung ngomong bela, kemiran. Gombok mereka mati-matimu rapi. Jadi kelola langsung sebenarnya maris kode kode sengit. Saya kan nggak itu. Orang tua itu mesti menunjuk yang paling alim terus si, yang dianggap pimpin pantas mimpin. Tapi segugum objektif. Kadang orang rasa pantas mimpin itu lebih baik dalam proses itu tadi orang mau ngomong itu, itu ida, faktor masyarakat itu ida, faktor masyarakat, rakyat tinggi enggak, orang manta, orang nganti suan masyarakat itu ida ya. kalau untuk ida, apa ya. kenalannya? kenalannya kan mesti ratakan ibarat masyarakat Mau nganti suan masyarakat, berarti itu ida ya kalau nganti suan masyarakat, faktor masyarakat artinya sebelumnya harus untuk ida mesti liwat orang cengkik, orang lain nggak orang ya bahwa, rata-rata dua-rata rata, rata wong biasa, wong setengah ngalim, setengah rada di itu. kemudian pasar nah artinya begini makanya itu kita harus punya kesadaran ini bang atau, sehingga kiai ngalim di orang besar kepala Maka prosesi daya itu dimulai dari pasar, dari rakan, dari macam bang tapi sekarang pasar ya sadar Nah, aku, aku mau gembira. Itu orang, aku pakai muka, Pak, Pak, nih, oh, oh, coba topok wiper, topok wiper, topok wiper, topok wiper, topok wiper, topok wiper, topok wiper, Mula nih sahabat itu tak koi. Khalid bin Walid prestasinya ngono kok rada jadi Khalifah. Abi ini pas perang itu jadi Khalid tuh kafir. Kafir mantan tanpre. Preman. Mula nih ketika Islam soleh ini prestasinya jadi Panglima Perang dulu. Bar Panglima langsung gak juang nona. Wong kemudahan Khalid tuh preman. Mau jadi preman. Direputasi dia ini dapat jadi sahabat dia mau Panglima Perang dulu. Mau rada jadi Arab. Mau jadi diminta gila pembunuh. Mau hampir gak Panglima serang gus mau biarkan deh. Mau mantan kain. Bagaimana itu? Bagaimana itu gue pasukan berani mati saja cara gusul Nah itu yang kita tanyata Barang-barang yang markai mana? Termasuknya tau gak? Bunggung ya Khalid ini Barang Edina Umar dipecat Tidak, Edina Umar Nah Rasulullah itu ada gede. besar Khalid itu ada yang sungguhnya Jadi gak pasti markai sama Rasulullah Barang Umar Khalifah Dia ini tetap Panglima Markai ini Umar, tentu Umar dipecat Umar kita beritahu, ya Umar Khalid itu kan Panglima yang zaman Rasulullah dipakai Kenapa prioritasnya itu gak pecat? molek nah, perang awun agak sedikit terbunuh perang awun diri malam nah. kenekatan itu nah. dibaca dalam nah, jadi intinya kalau jadi itu jadi prosesi-prosesi yang dibutuhkan islam macam macam Panglima Perang kearifan bayar Bakar kekayaan bayar muslim kecerdasan bayar ali terus kira-kira bayar amar suheb bilal dan sebagainya itu islam tidak bisa gak tahu um, diri karena untuk Islam ada di perdalaman Kalimantan Sumatera. sama di luar Tenggir itu tidak mungkin gue aku udah malah ini Kalimantan gue proses Kalimantan paling tidak kan dimorai kok kiri akhirnya kerja ilegal lebih okay. Dan <tosian> nah, justru itu harus sadar gitu loh bahwa saya ada yang terbaik karena saya sadar Islam di sana berjalan dan itu jelas tidak lewat sa? saya kami, ya Islam itu berjalan jelas tidak lewat saya harus sadar maksudnya nah, ini wajah tinggalin kodoh right?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 ayo eh, itu saatnya lah gitu itu depan, lah kita jatuh jadi nak ketika hukum Islam beralih ke hukum sekuler, kalau tidak ada warisan ini tidak kari musuh saya, itu risikonya juga tinggi karena kalau hibah atau hadiah itu ya potensi seneng dak seneng, mana saya ngingin misalnya aten, kurangku yate, itu sebagai warisan, warisan itu tidak kari musuh saya. besar, nak terlanjur warisan itu memang tidak kari musuh nah hibah, apa terusnya adil? misalnya sampai dunia ini 1 juta, anaknya sampean 10 adil sih, ya. gambaran berdua, jadi tak cukup anaknya 10 di desa juta, hibah adil sih ya, ukuran satu-satus bukai 1 juta kan? Nah. satu-satunya kan? itu tetep long, sepakat gak adil misalnya, yang baru-barat belum mantap, itu sukai sukai 1 sepulau kan gak mungkin status ekonominya kembang Cito kere banget, setengah kere, setengah juga juga banget Enggak apa-apa sielo. Nah artinya kan ketika sing sudah lambok e kayak satu saya ujarin sing marat bi, gue sudah lambok. KI kan <coughs> belum mengulang pada masa lalu. Misalnya ini, sepuluh ini sing songo kere kafe, sing juga Cito, buka kayak satu sewa bunuh. Terus dari rumah tuh sing songo di ngaluk kafe saya ke sana ibu. Oh apa? Lalu kayak gini, aku kuat. Utang itu pasti tiba ya, tambah Berarti naruh nanti jaga-narjaga ke HP saya Gibbal. Pembangunan Arumatang Dono, namun kalau ini biaya aku ya. Ndak fair, rata munafet. Nah, selama ini orang sekular itu bisa meyakinkan umat Islam bahwa hukum mereka lebih baik. Mereka hukum Islam ke Argentina, karib kesehatan. Misalnya nggak mereka sadari, apa kalau hibah itu lebih. Ayuh. Lebih baik coba namanya konsumen tidak hibah misalnya mau duit Rp 1 juta, anakmu sepuluh kayaknya satu nak mau dilam-lam mungkin mesti fakta sosialnya, stratanya mesti berbeda beda mesti uang gak mungkin sepuluh status ekonominya bodoh, kasusnya bodoh paling gak yang luar biasa diri tanah karena luar biasa, karena sunat, karena rabi itu yang mesti di reputasi sosial yang sebelah jika tiga itu ya, pokoknya ya, gue minum. Pokoknya, gue bagian, di situ, gue lah. Gimana? Lagi saya keputusan, tapi ukuran aja, terus ya. seru banget pakai. Eh, seru, banget, tapi menurut saya urai. So, hampir seukuran mononik, akhirnya harusnya pakai. Tapi, gue sunnah, tuh, Takut takut si itu tidak perlu betul ya. kamu kurang ngarah kamu lagi, justru punya ini pengiran Malat kudu biasa eh gunduran biasa sih jiran gitu sering terus ora popo sing ngeten ngetel nggulung buru ayo ki naraseneng terus aku beresin, gampang. aku lain bareng repot jadi tidak mungkin itu. Jadi saat pame, ya? saat hukum waris kita kritik itu dah, apa hukum lainnya lebih ya? Jadi kayak ibadia. Misalnya itu tadi Kak Romanto, misalnya dengan Kiai dua anak lima, sisi tok pengusaha, sisi tok lunak-luno, sisi tok paling alem apal Quran. Memang mungkin menurut hukum sosial paling salah itu waris itu ini. Coro wong akeh, wong akeh coro lahir Tapi tidak ada coro santri Kak Romanto. Mesti uang dalam-dalam progres ini, karena lebih bisa menghidupi orang di komunitasnya, meskipun rapat tinggalin cinta setengah runa-runa senenggozigi rapat tinggalin lebih sopan artinya berarti semua kelebihan di sini, paham? dan perjalanannya apa, butuh ketiga-tiganya karena sudah tidak sempurna itu butuh pengayom, butuh ekonomi, ini kan orang agama ini tidak kan bisa tapi ketika hanya ini, kan tidak ada orang yang kritik sopo-sopo ini, hukum umum saja juga gitu, warisan juga gitu. paling benar ya kalau man hakim anak itu. itu terus jadi pak anaknya langsung tesnya pasar. pak cacilik kan nuntun. ya sangit itu belain nih cuma ikan be, terakhir dituntun dituntun, iu loru, kumar seliru terus saya hakim, jadi menikum manusia canggung, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, sehingga setengah-setengah kampus terjebak, berpikiran sekuler, pokoknya warisan, di dibakar, ini susah diundang, saya ini problem, kejantep, kok gak pernah minta mancing, enggak sadar, apa kalau hibah itu lebih enggak problem enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Sengsi to na gue selan gue move gue sengsi Tom kere foto satu saya uang teriak kan? Gue usah sengsi tuker sama satu sayur, sengsi bakal antara pake naik si Ae, bakal antara Maran, Ae tetep nae. Lalu ada sengsi yang malah lorong, song ujung tangan tuh kafe, eh malah lorong sampai mau bakal si Ome naik Habis ah, wah, nanti gua mau sing bagus, coba takut hijau. Bang, hijau, malah luaran. itu gua mulai. Saya, saya takut. Gua harusnya ngambil biar, saya ini gua rapi, gua Awalnya, tuh, gua udah itu sewarisan Setu sawarisan, gua Musa itu kan wanita Nabi Muhammad itu punya cerita ini tentang riwayat khatib soalnya Nabi Musa pas ketemu Nabi Adam Nabi Muhammad kan cerita aku pas mikrot ketemu Nabi Musa Nabi Adam cari Nabi Muhammad wani wanita Nabi Adam Nabi Musa Gara-gara kamu yang dosa kita kita ini enggak di surga jadi antalati akrotan nas min al jannati was feita ini itu Nabi Musa loh jika Nabi Musa antalati akrotan nas minal jannati was kamu adalah orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin celaka gua mau ratusan napi atom kita kita ratusan sekter terus cara pikirannya nggak bisa, berkurus gue problem tapi napi atom ke pembawaan aku problem, napi atom ngomong sepo ya sngalah, nggak nyesap protes buat pangeran, dan cara Nabi atom lagi mas kerjane pangeran protes buat pangeran gue, kemarin bisa buat hukum logika gue nggak capek itu karena kemlaran, kemlaran sebabnya kerja joko, tetap sebab utama bapak miring kan. Mau wow, terus bawa ke rak kerja. Nah, aneh, suher tuh rak kerja lah, Pokoknya inti kita melarat itu salah orang tua kita. Banyak-banyak dong, no, wah tampil ya, kurang apa nih? Berkoklo rak kerja. Saya rak kerja lah kan yang suget, diwarisi di sisi ambil yang terus suget. Denak nuruti nyala loh, no, salah kita melarat loh. Gak lagi itu loh, sisa gak malu di sisi logika kan, Hugo mereka duga nganggur orang segalanya. nganggur kan, gerak ya, saya suket berkedua. <tuh> Karena nanti kau ncolokmu gak terima. Nah, yang berusaha kan turun, jangan Udah suka kamu jadi nganggur kok dia turun toko buka. Aku kere turut jangan di Kurang ajar, aku. Hahaha. gak mau nih, pasti kita gak mau. Tantang ke gue, sebenarnya banget. Udah, di itu kan karate, hukum Uni Soviet. <laughs> Jadi intinya, ketika kita tidak pakai hukum Quran karena janggal, apa hukumnya menyesatkan orang, janggal, luas janggal. Menganiusanti harus dicilek hati. Orang-orang sekuler, orang Orientalis, tua, model-model gerakan Islam singgiran, ya aku masuk hukum lidah kering, soal gender itu beda dengan semangat gender feminisme. itu tadi memang saat kita nggak pakai hukum lidah kering, soal gender itu hukum lebih baik itu tuh, wow. Ketika sampai hibah tuh hadiah, bisa ada sekarang mantau doanya piro anaknya piro, anaknya soalnya. Ini sih di antara anaknya sudah yang sudah, orangnya sih seringan. belum masa lalu sosialnya. Orang sih dibiayai nanti kuliah Otomatis masih lebih tinggi. Orangnya sih rontau didiayai, belum. Kalau sih semangat bagian tiga jalan. Bisa pas bagian diungkap, Pas kuliah cerai se udah dua padahal kejutaan saya tahu kuliah protes ngapa ratau kuliah saya untuk saya akan nihku kuliah perbulan di sini loh menaruh dihitung total dengan segala masa lalu bang, jadi ketika kita tidak pakai nasi bap mafruh jadi cara apa, sejarah apa nasi bap jadi bagian itu harus sudah dipastikan anot hukum karena pada saat kita anot hukum besar marah itu mafruh dan subjektivitasnya ini Tinggi, sepihak, dan setiap malah beramal. Aku rujuk, bang! Wah, kita kaderan ahli karnit, teko alkimata impression. Nah, ahli karnit, nah karnit alkimata impression, sopo ulun kruka? Sopo wong sing dooni krapet? Wah, kita kader alkimata ulun kruka. Well, ya, tama, lanpi rok ya, kurung. Well, ya, tama kurung. Wah, sama kurung kan? Oda, rumah. Yuk kita bergobirro sarongnya untuk telur. Wah <tuh> lihat <tuh> ama lan birro pro cayatim. Wal masakin lan birro pro camiskin varzubu. Mongkong reskiani siro gumeng ya tama min di sanggingir. Makul lan utapa siro kape lagu maring kape mau yata ya tama masakit kawalan kelan pengucapan maklu fankang api. Tian tak tazirui. Wal jasalan betiyo supo Allah jina supong ngake. Balai saran mestiyo, soba ala dina wong agenik hiton, atau ambar el yakhof. Terkesih supaya putih, soba ala dina wong agenik lontarok, usapun ninggal soba ala dina saking sawise ladinah. Hendaknya semua orang tu takut, nak nih suben ninggal, nol juruyatan ning juruyah, diafan kan apa sapas. Jadi fahami, zaman kita hidup ini harus sudah menyiapkan diri supaya orang dube juruyatan diafan. Kau bukan khawatir sebuah Al-Latina alihim ngatasi guliatan diafan Bidiyak kan ke siasio Jadi aku akan berhitungan ini lagi gini Tawakal itu tidak ada, Tawakal itu tidak ada berhitungan Itu jadi Tawakal Karena ada berhitungan itu tidak ada Tawakal, tidak ada Nekap Mulai zaman Nabi Adam dan Nabi Muhammad perang Jadi perangnya itu ada strategi, misalnya kalau di warga Dan itu tidak mengurangi Tawakal Pak Baru Manto Tetap-tetap Nabi Tawakal, tapi aturan standar tetap Dipakai misalnya perang, ya gue pedang, ya gue bapak panah ya gue noh setra, terus terus tauak tauak, ya bodoh bre, ya ngono, misalnya, oh noh aturan standar minimal di Jeni Wong tua, yang kayak anak enak bucin, ya mari cukup sama melakukan ngeklue, rumah ngeklue, ngerti-ngerti, problem sosial, kurang, <laughs> oh noh, gue ngerasa reate, oh jadi sehari-hari ate, Allah hendaknya cuma orang khawatir, kalau kalau nanti meninggalkan, duriatan, nanti afan kofali misalnya kita nanti ke rumah, kalau kita mau ke rumah melarat ke sepi supaya anak kita bisa lihat nanti apa itu sejajarnya gampang kita bisa nanti melarat kita bisa nanti melarat tapi nanti pro akhirnya sudah ini bukan mas berdarah kalau kita diajar ingat ya. misalnya kita satu sepi kalau saya pulang rembang pakai mobil, nyewa mobil kan juga itu rana jini selain gua tukup bensin, gua nyewa mobil intinya malah ada di kiri mobil tapi ada di kiri gua mikir bensin, mikir nyewa Padahal kalau saya ngebis itu menjadikannya Karena saya kalau ngebis itu paling hanya butuh uang Rp30.000 Berarti selisih Rp70.000 Pede Artinya pede ya mesti susu Misalnya tenggalan kepingin ngamal ya sakit ngamal jadi susu ditonggol Nah sebetulnya orang miskin umat Islam ya harus kayak itu Saat miskin itu punya standar begitu Misalnya ini dunia, kue marat Nah marat Nggak marat misalnya satu. misalnya rotol, <laughs> <Okay. laughs> melarat satu bulan misalnya di penghasilan rototot -roto, misalnya empat puluh ribu, empat puluh ribu banyak kita subsidi, cukup nopi ya tapi betul Hermanto, misalnya sampai bawa wong puno, sembening tutup orang beras, gue di sebulan satu seumur tutup orang beras tetap kita pan, jadi untuk telung puluh dan dengan punya beras itu paling enggak kita menghilangkan tragedi minimal, yaitu kelaparan. Mau ada ngomong pun mau larangan beras tetapi beras, mulai sering ngomong ngabalu kemana kemana kearifan kultural, kearifan lokal kita ini sudah kita hilangkan, hasilnya jadi tragedi bang, saya. Misalnya sakulan penghasilan satu sudah bersih tapi ngomong satu saya ubotu kalau beras kafe kan minimal nilainya busuk lapar, minimal gak nganti tragedi, sempah paling ngeri, rupanya kalah. Kalau nah, kearifan lokal, kayak nenek moyang kita, melarat tradisi, tapi ada beras, nggak boleh menangis. saat ini, kita lagi bener, tradisi, lah, tidak, terus tak terus, aku lho. Kalau tidak boleh, duit, kira tradisi, ya, brand 2A, kera, brand 2B, brand 2 duit, brand 2B, brand 2A, brand 2B, brand 2B, brand 2B, brand 2B, brand 2B, brand 2B, brand 2B, brand 2 Anak Joseo, apa yang dikatakan? Anak Joseo, apa apa yang dikatakan? Anak Joseo, apa yang dikatakan? Anak Joseo, apa yang dikatakan? Anak Anak Joseo, apa yang Anak jadi ya, kumau, mau usah santri dia anak telu, kenapa? Kok swan ini? Gue <laughs> jadi bingung. Gak keluar anak itu, jadi dapat penggawian So gue udah semi,